Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Siang ini saya akan promosikan ini Batu aki ruby cutting Ini harganya Rp. 100.000 Di tempat ini uh, Ring 8 ya Ini belum ring 8 Ini alpaka Jadi ini tidak luntur Kayaknya ini Ini udah lama banget ini. Tapi enggak luntur-luntur. Ini untuk dimensinya, skalpingnya 1 cm. 1 cm ya. 8 mm. 1 x 8. 1 8 ya. Milimeter kita ubah sebagai milimeter. Oke, ini bagus ini cocok untuk anda yang ingin mengoleksi batu wakil ini air nya Rp. bisa bayar di tempat atau COD untuk pengiriman dari Pati Jawa Tengah sudah cutting, bernyaping terima kasih, atas perhatian cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh